Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Tonton Aja yang masih setia membahas seputar Kamaludin si bocah viral itu ya Tahu nggak nih guys, baru-baru ini Kamaludin tampaknya sedang sedih lantaran klub sepak bola kesayangannya kalah dalam pertandingan ya Misalnya, seperti Manchester United dan juga Chelsea, kedua klub sepak bola kesayangannya itu tengah kalah dalam pertandingan waktu lalu Kalah berapa skor nih? Walau kalah, tapi Kamaludin tetap setia mendukung klub kesayangannya itu ya Meskipun kadang-kadang menjadi bunglon seperti foto yang ia unggah disertai caption di laman Facebook miliknya itu <laughs> Melalui unggahan Facebooknya, kini Kamaludin tampak digandeng oleh seorang pengusaha dan juga konten kreator bernama Bung Sweet Ataupun Supatren Sulung ya guys Makin hari, makin keren aja ini bocah the guy.